Masuk ke seperti biasa tadi masuk di nyupat nyupat lihat di halaman 38 bikin model oke 20 tingginya kita kasih lebih panjang lagi 60 udah sedikit oke ini Oke okay, ya, udah nyampe sini. Tidak. Tidak. Nah dari sini kita mau membuat lingkaran nih, membuat pipa gitu. Kembali di sini tinggal dipilih fiturnya, fitur 3D-nya, fitur 3D-nya, tinggal kita pilih yang mana. Yang extrude, apa yang sweep, bos. Kita pilihnya yang ini, revolve, revolve, revolve ini berarti membuat lingkaran hmm. jadi jadi semua <SILENGALAN> kalau ada yang keputus biasanya gak jadi <SILENGALAN> Sudah. Nah, ini <SILENGALAN> ini baru oke sudah jadi semua jadi oke oke sini berarti terjadi Nah, jadi seperti ini, tapi kita akan memotong yang Di, di bawahnya kan ada ini Kalau itu kurang panjang, kita misalnya Dibikin lebih panjang lagi 100 misalkan Kalau kurang panjang, di edit di sininya, Di angkanya Nah, udah selesai, di refresh dia akan lebih panjang lagi ya. Oke. Okay. Nah, ini ada yang mau benda yang kita potong Berarti sama tadi ya menggunakannya yang pront di plan pront ini kita gunakan sikat lagi lihat di gambar di bawah itu kita menggunakannya ada nah seperti ini boleh dibebas saja ukurannya nah seperti ini misalkan 15 nah, 12 Oh, dikaren, pasti besarin Ya, bentar Kita mulai lagi nih, ulang lagi ya Nah, ini kita mulai misalkan melihat gambar di halaman berapa nih 38, itu di sampingnya ada gambar potongan Nah, kalau kurang panjang tinggal di klik aja di sini, ukurannya di klik di sini Ini, -ini kurang pendekkan ini kurang panjang di klik bodinya, dua kali keluar ini Angka ini bisa diedit semua kan nah, 100 nah keluar muncul 100 ya. Nah, ini baru kita buat lagi seket yang tadi menggunakan front, frontnya di sini lihat ada seket, nah udah keluarkan. Baru bebas ininya mau kayak gimana ya? nanti kita uh, ikutin dari buku ini, seperti ini. mau berapa? mau tiga, empat, boleh bebas. Nah ini kan ukurannya mau sama nih semua. Caranya gimana biar ukurannya sama? Nah, bikin aja dulu tiga. Kalau misalnya kurang panjang, bisa nih, bisa nih. Boleh refresh, kalau udah diganti ukurannya di-refresh. Nah, udah di-refresh, udah di-refresh. Refresh punya udah, udah. Aduh, bang! Eh bikin biar ukurannya sama Caranya gimana? Caranya kita di blok. Diblok semua. Nah, langsung di sini ada keluar nih perintahnya mau diapain? Ada namanya di sini equal. Equal ini berarti menandakan bahwa semuanya adalah sama. Nah, berubah kan? Kasih ukuran misalkan di sini berapa? 15. Maka yang lain juga akan 15. Jadi tidak usah dikasih ukuran lagi yang lainnya tinggal jaraknya saja ya nggak apa-apa nih ini ini ada, udah kunci ya di tengah ini masih bisa digeser-geser yang ini masih oh masih bisa nanti tinggal ukurannya aja bebas mau kayak gimana ukurannya nah setelah ini bagaimana kita mau motong nih seperti pada gambar nah tinggal berarti Pakai fitur lagi, fitur itu tujuannya untuk membuat model tiga dimensi. Nah, habis ini berarti dipotong, diikat travel, revolat. Nah, nggak bisa kan, karena kita nggak pakai garis bantu dulu. ya kita tetap menggunakan sumbu-sumbunya yang mana buat putarnya atau asnya kita di sini ada seket, masukkan seket di sini Nah, tarik ke atas untuk garis putarnya sumbu putar, kalau nggak ada sumbu putar dia nggak mau nah di sini ke fitur ini, kita lihat di sini level cut -nya. nah langsung dia ada kalau nggak ada garis ininya, garis sumbu, maka dia nggak mau Misalkan kita mau potongnya berapa derajat, ini bisa diatur derajatnya. Misalkan, ah, kita mau pakainya cuma 150, maka dia Potongnya 150 derajat. 150 derajat. Kalau kita misalkan mau full 360 derajat, berarti full semua terpotong 360 derajat. Seperti ini. Oke, nah bentuk, tinggalan? Kalau perikatan berarti ada garis sumbu. Jadi jangan selamat Ya. Ya. Ya. Ya. di <laughs> Kayak itu Oke, okay. ya, yeah. udah jadi semua, ya. lagi halaman berapa 45 45 nanti dicoba-coba lagi aja halaman empat lima 45 nah buat halaman 45? Coba buat halaman 45. Oke, halaman 45, bikin new lagi. Saya masih buat model-model terus. Lihat buku di halaman 45. 45 kita lihat buka di sini pakai top pakai yang mana nih gambarnya nih seketnya pakai ini ya yang center point lihat di gambarnya di tiga dimensinya ya kelihatan kan bentuknya seperti apa kita coba di sini misalkan 125. 125 berapa ininya? Panjangnya 200. Nah, ini berarti bikin ketebalannya dulu kan sebelum yang lainnya, sebelum yang atas kotak. Berarti ini langsung diapain? Ininya diameternya 125, panjangnya 200, tinggal di extrude. Extrude, Bos. Nah, posisi kan kan? Baru di sini misalkan dimasukin 50 tebalannya. 50. Oke. udah bentuk. Ya. Baru di sini, dibuat lagi apa? Habis ini buatnya apa? Seket lagi kan? Tempelin di sini yang mau di Oke, okay, pilih yang center yang rectangle. Berarti pusatnya di center. Nah, ini. Seperti ini. Oke. Okay, ya. Yeah. Enggak mirip-mirip juga -mirip, enggak apa-apa. Nah, ini kita harus memikirkan berapa ukurannya jaraknya. Jarak dari ini ke sini, berapa jaraknya? Misalkan 25. Jaraknya 25. Nah, seperti ini. Terus panjangnya berapa? 150 Nah, di tengahnya ada lubang kan. Gimana caranya mau langsung atau gimana? Kalau langsung berarti di sini. Langsung dicari circle-nya. Nah ini. Lubangnya kan udah ketemu. Nah di sini. 60 misalkan. Pakai 60. 60. Nah di sudut-sudut ini kan biar nggak tajam Biar nggak tajam ini Berarti pakai apa? Pilet Nah pilet ini Tempel di sini Sama ya, kalau pilet saya pakai 10 Tempel di garisnya Yang ini juga sama, tempel di garis ini Yang ini juga sama, tempel di garis ini Lalu oke okay. Sudah ngebentuk? Tinggal apa? sampuru kan dan yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. udah yang sini tinggal diapain. di halaman berapa 45 ada garis ya itu namanya rib rib itu nanti setelah jadi gambar 3 dimensinya Oke, eh, Berarti di sini tinggal apa? Extrude. Oke. Okay. Tinggal extrude ya. Nah. Oke, okay, salah. Ya. ya, langsung di... Ekstrud bos, ekstrud bosnya Nah, seperti ini kan, udah jadi. Jadi ya, tapi di, di gambar di halaman 45, itu ada gambar sampingnya apa garis ya, segitiga. Caranya gimana? Caranya kita cari lagi plan di sini. Nah, plan ini yang sama Kayak tadi kita buat Nah, misalnya seperti ini Coba cari plan Nah, oke okay. Langsung bikin sketch Nah, habis ini Iya, iya, ya? na uh, <laughs> really <laughs> <laughs> Aneh, belum. Mana <laughs> belum? Belum. Ya, apa? Ribnya. Ribnya itu gimana? Rib itu siku ya. Nah, ini udah ketemu di city di plan-nya. Cari lagi sket yang ini. Nah, sket ini misalnya dari sini ke mana? Ke sini deh. Boleh ya? Cukup satu aja. Kita gak usah model lain lagi. Habis ini ke fitur, langsung rip rip-nya pindahkan ke bawah ini tebalnya misalkan berapa? 5 oke okay. jadi ya oke <laughs> oke okay, okay. tingginya Nah, kalau kita mau pakai dari ujung ke ujung ini, boleh. Mau pakai ukuran pun, boleh. Kalau misalnya pakai ukuran, ingat, ininya dibuang kunciannya. Kuncian ini dihilangkan, titiknya. Nah, ini bisa pakai ukuran. Ukurannya, jadi kalaupun misalkan benda yang tadi dinaikkan, dia tetap nggak ikut naik. Misalnya 50. Oke, okay, 50. Nah, ke okay, 50 ini. udah Langsung di fitur, fiturnya rib. Bukan, bukan garis bantu, itu namanya rib. Rib itu supaya siku yang kita buatnya cuma satu garis, tapi bisa membuat tiga dimensi. Ini, pilih di sini rib, fitur, ada rib, rib-nya, di sebelah kiri, itu ada, dia kan panahnya ke atas nih. Kita checklist flip-nya, biar ke bawah. Nah, ini adalah ketebalannya, yang ini. Ketebalannya berapa mau 5, 10, 12, bebas. Ini misalnya kita katakanlah standarnya 5. Nah, baru di sini kita langsung oke. Okay. Selesai. Mana? Jadi. Oke. Baik. Assalamualaikum. Thank you. lagi udah belum Mas RIB RIB fitur fitur fitur fitur sebelah kiri paling kiri fitur fitur paling kiri kiri kiri atas kiri fitur RIB RIB pilih RIB RIB tuh kanan kanan kanan yang masih nyala kanan tengah ah kamu ini dan malam. kita bisa. di sini ditarik ke kita Nah, sebelahnya gimana? Bikin lagi gak sebelahnya? Sebelahnya tinggal sama ya Di mirror aja sebelahnya Ma. Sebelahnya di mirror Ya Di mirror Ya itu langsung udah nandain Langsung kuning dia Begitu ya kalau Jadi ini. yang satu ini jadi itu, hahaha. No, va bene, allora, allora, che lo dimettono. Dai, ora è tutto. No. E allora, io non lo so, ma ti dico che. Dai, quindi, devo fare una cosa, voglio la mappa. E per quello devo. E ora la riunione fa bene, magari serve. Per aria, magari no. Ah, che è tutto, va bene. Già uno che devo. Lo si è visto, chiaro, giusto? Ok. okay. Nah, kemudian ya, nggak nggak, bagaimana masalahnya? Bagaimana? 5, 5, 5 milik. Okay. Ya, kalau gimana? Oke. Ya, ya. Sudah ya. Gimana caranya? Oh. Ya, okay. Mirror itu sama ya. Mirror ini, nah mirror kan. Tadi yang mirror yang ini ya. yang mirror nah ini kan jadi kalau mirror di sini ya misalkan mirror ini saya hapus dulu ya, ya. mirror dulu nih hapus eh okay. yang mau di mirror yang mana bendanya ini berarti kita harus satu berlawanan berlawanan gimana cari di sini mirror mirror lalu pilih plan nya plan nya itu yang mana yang berlawanan nah berlawanan kan Nah, berlawanan bersebelangan berarti tinggal pilih yang mau di yang mau di mirror yang mana yang ini yang rib tadi kan yang rib tadi itu langsung dipilih bendanya oh ini yang mau di mirror oke okay. jadi jadi jadi ya, ya. apa, -apa? jangan untuk mengundang banyak orang, banyak kalau mau di ya pasti itu sudah, sudah, Oke okay, satu lagi yang bawah Yang bawah bikin botol Gimana caranya Bikin botol gimana caranya Satu lagi Yang bawahnya gimana udah semua Oke okay, kita mulai lagi satu lagi New lagi cara gimana kalau bikin botol itu Oke okay, kita mulai berarti di sini pakai front karena dia berdiri tegak sama seperti biasa pakai apa garis bantu karena prosesnya sama ya garis bantu Lalu bikin garis, bikin garis sini, ke kanan. Nah, di sini kita ukur dulu ketebalannya misalkan berapa? Eh, 100. 100 berarti ke atas ini itu boleh bebas. Misalkan 20. Oke. Okay. Di sini pakai yang di halaman berapa ini? Di halaman 45 di bawahnya. Kita pakai apa tadi? Yang namanya bikin botol itu pakai garis sembarang. Sembarang yang nggak bisa diukur. Misalkan mana ini garis sembarang? ini kan. Nah, kalau kita misalnya pakai ukuran style plane atau pakai spline. Boleh ke dalam ini garis yang nggak bisa diukur, oke, split di sini kurang lebih mirip-mirip dikit lah. Nah, baru di sini sebagai tutupnya apa? Nah, oke, lurus ini. Oke. Kalau tingginya mungkin masih bisa diukur, tingginya berapa? Nah. Tingginya misalkan 350, 35 cm ya. 350. Oke, ini ya. Ini masih bisa dimainin. Soal oh ini kurang ke dalam, tinggal ini. Oh kurang sini, kurang gemuk. Nah kurang ini, ya boleh, itu kan seni. Dan botol itu kan nggak bisa diukur ininya. Oke, habis ini diapain? sama seperti tadi di remove ini, fitur kembali ke fitur ada di yang nomor dua nih revolver, Boss ya revolver Boss ya, Revolve Bos ini <suluh> eh, yes jadi <suluh> yang luar menghormati kalau yang di dalam ada <laughs> di kurang, cuma tingginya aja berapa, oke? Okay. Kita akan Kita bikin Kemudian ini ini Oke. Kita Oke. Atas terus kayak ya itu Ya. Ini itu garis barang <guluh> Oke, okay. udah ya Halaman 48 Udah yang tadi Oke, okay, langsung ke halaman 50 Alaman 50, buat baru lagi alaman 50 alaman 50 tadi cuma apa persegi aja ya Alaman 50 ini Boleh dimanapun juga Pakai front juga boleh, pakai top juga boleh Nah, ini pakai yang mana? Segi persegi ya. Persegi oh, berapa pun boleh. Nah, persegi ini seperti ini. Berapa ukurannya dia, diameternya? Di sini ukurannya ini aja. Misalkan 100. Sudah. Jadi ini cuma satu aja, tinggal bagaimana di extrude ya. Nih, sudah 55 senti. 500 Seperti ini, baru bagaimana cara ininya Ya, setengah lingkaran, kan? Kalau udah tadi persegi 6, langsung di extrude nah dari sini pakai apa namanya garis bantu lagi dari bawah nah ini kita buat apa namanya ini setengah lingkaran nah setengah lingkaran dari sini yang ini ada ya cari posisinya Ini kan, tapi di bawahnya ingat harus di YouTube juga pakai garis sampai ketemu garis ini, garis bantu. Oh, begini, diulangi lagi ya? Oke, diulangi lagi. Oke, ini pertama, sama seperti tadi, kita cari plan yang sama buat buat plan yang buat garis. Nah, ini pakai top plan. Kalau tadi pakai front berarti berlawanannya. Pakai top plan. Baru di sini pakai sket. Sebelum pakai sket kita dikasih kasih alat bantu. Pakai garis bantu. Nah, sini. Oke. Terus pakai setengah lingkaran. Lihat, kepalanya di atas kan? Itu setengah setengah lingkaran, berarti sama disini juga pakai setengah lingkaran ya nah, ini tarik ke garis nah up. 90 derajat ya nah, di bawahnya pakai juga garis bantu eh, garis bukan garis bantu, garis tutup oke disini habis ini, gimana ini di tengah bukan, nah di tengah berarti dibuat apa fiturnya bukan repok bos buat melingkar ya buat melingkar nah ya buat melingkar jadi Kalau misalnya masih kurang panjang, ininya ditarik aja, disesuaikan. bisa? Clear. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. पर with Sudah, bisa. Berarti tinggal apanya bawahnya. bawahnya. <SILENCIO> Uh. Uh. udah semua udah udah kan yang belum, belum siapa udah. <tongan> <tongan> <tongan> <tongan> dan ya kasih Nah, ini, Jadi tadi saya mau bikin video jadi, nanti, untuk ini Thank you. bawahnya ya, duanya kan belum ada nih. Nah tinggal di sini, eh, diklik di sini, tampilkan ininya, baru bikin skets lagi. Nah skets yang circle lingkaran. Nah ini, oke, oh. oh. oke, okay. <serti> okay, pertama. Pertama, lihat di sini. Tekan ini untuk ditampilkan di depan. Lalu pilih, di sini ada sketch, circle. Nah, ketika ada origin, langsung tempelkan di origin-nya. Nah, di sini. nah baru kasih ukuran. Ukurannya beberapa. Ya orangnya misalkan 70. Dia banget ya 70, 70, Oke, baru di apa? Habis ini ikat. Ikatnya 40. 40 ya, udah dikat belum? langsung dikat aja ini di, di sini dikat, -cut. dikatnya kasih yang 40 atau berapa, jangan sampai tembus ke atas. Nah, coba lihat di sini, apakah udah ini? Eh, hasilnya? Terima Sudah semua ya oh, Belum Belum Sudah? Sudah semua oke okay, kita lari ke halaman 59 Ke 59 Oke, okay, 59 59 Ya Kita mulai coba dari top Dari top 59 itu Bikin apa tuh Sama ya semua ada lubangnya. Lubangnya kita udah mulai menggunakan e, apa di sini, tool yang ada standar ya. Pakai yang ini. Yang kedua. Oke, coba ya kita gunakan yang ini. 100 minyak kita masukkan 150 Habis ini apa? Langsung di Yesud kan nah, nya 50 Coba Yesud 50 nya 50 Oke okay. Oke oh, kebetulan 25. Ya, 25 ya. Nah, di sini ada apa? Di tengahnya ada lingkaran juga kan? Ada lingkaran terus seket ke lingkaran ini. lingkaran nya kita bikin di sini 75 langsung sama ya di extrude oke extrude 25 cukup lah 25 nah di sini ada Radius ya, di sini ada radius, gimana caranya? Caranya tinggal tempelkan ke ke garis ini, lingkaran, klik, nah langsung ada pilihan di sini. Mau pilet atau chamber, kalau pilet ya langsung, ini, berapa piletnya? Kalau 10, ketinggian, berarti kita masuk ke 5, coba 5, nah ini ya caranya di deketin aja di ke garisnya deketin ke garisnya langsung ini ya deketin ke garisnya langsung keluar nanti pilihannya sudah nah 5 kalau 10 nanti ketinggian bikin aja lima karena itu tinggal cuma nah langsung oke okay. nah, oke okay ya Lalu di kanan kirinya ada lubang. Gimana cara bikin lubang seperti itu? Nah, bikin lubang yang ini kita gunakan apa? Hollow wizard. Nah, yang ini di sebelah di buku Alarna 59 itu ada lubang. Lubangnya enggak sama. Gimana caranya? Kita gunakan hollow wizard. Hollow ini ada di atas. Pilih di sini ada fitur. Ada fitur 3D fiturnya pilih hollow Pilih hello Wizard ini. Nah, sesuai dengan yang digambar di buku itu halaman 59. Pilih yang mana? Yang pertama. Yang pertama di sini bisa menggunakannya M berapa? Atau misalnya pakai standarnya standar ISO. jadi nah, boleh ada standarnya juga. Nah, dalam gambar itu ada standar-standarnya. Mau pakai standar mana? Kalau misalnya pakai standar ISO, internasional, standar. Pakai M-nya M berapa? Atau pilihannya lain lagi. Di sini misalkan pakai yang O, 8 nih? X ball, nah, di sini ada, ada pilihan juga. Ada hex ball, X ball, baru di sini pilih yang mana, mau pakai M berapa. Misalkan di sini ada M8. Nah, di sini udah ada ukurannya M8 standarnya, yang gimana? Lebar ininya berapa? Lebar lubangnya berapa? Diameternya? Diameter atas berapa? Ininya berapa? Nah, kita klik di sini. Ini kita bisa posisikan di tengah. Tengah itu dalam arti, nah misalkan yang ini geser yang ini ya, yang ini maka dia akan mencari tengahnya. Nah ini tengahnya. Nah begitu juga yang ini kita klik di sini cari agar dia itu bisa nyari tengahnya di mana. Nah ini tengahnya nih. Nah ini udah udah pasti tengahnya. Oke. Okay. Nah, ini seperti seperti ini. Kalau misalkan ternyata kurang besar, kita tinggal edit lagi. Edit fiturnya, misalkan bukan M berapa tadi? M6 atau M8 ya? Ganti menjadi M-nya lebih besar. M20. Nah, akan lebih besar lagi kan? M20, akan lebih besar lagi. Nah, ini seperti ini jadinya. Sudah, ketemu Ini, kongsi kolizer Kongsi kongsi kongsi kongsi Yo, yang kongsi Ketika Ketika Ketika, nak darat Kongsi kongsi Ketika, kongsi kongsi Ketika ini Ketika ke bawah ini, Ketika Oke, <laughs> jadi <laughs> dan ya jelas itu kalau kita kalau perhitungan Sudah, ada tinggalan? Hah? Kamu nggak pernah pergi, Nah, langsung ini Oh, ya yeah, itu tadi jam Oh yang nah, nah. yang <VOICES în Pakistan> <mas> mana Ini yang Belum ini Ini Oke, okay. karena okay. okay. okay. okay. okay. okay ya, ya. eh okay, iso okay, so. okay, so. yes. <laughs> Yang mau minum Ya. bisa ambil aja. Oke, okay. tinggal batik kemana? seming belum ya? Kalau yang ini tadi udah ya? Yang halaman 62. Yang 63 juga sama modelnya. Yang tadi. Tinggal nanti kita ke halaman berapa? 70 ya? kalau yang punya laptop di rumah, silahkan di, di ininya uh, softwarenya, ambil latihan oke okay. ini ya tinggal di sini di halaman 61 itu ada lubang ya tengahnya lanjut ke 61 selesaikan yang halaman 61 masih yang ini objeknya objeknya masih sama ya objeknya masih sama nah, kita gunakan di sini yang pertama ini yang lingkar tengah kita lubangin caranya bisa pakai yang tadi all widget atau bisa menggunakan yang kita custom pakai skate. Kalau kita gunakan yang ini, yang pakai all widget berarti kita udah menggunakan standar yang ada. Misalkan saya nggak tahu ukuran M12 itu berapa lingkarannya, karena di sini udah disediakan, maka tinggal milih di sini. Oh kita lurus saja yang ini misalkan, pakai yang lurus. Nah, di sini pakai misalkan mana ya yang M. Nah, Screw, misalnya screw, screwnya screw berapa atau tap drillnya tap drill berapa. Nah di sini kalau misalkan orang-orang mesin atau orang bubut ini tahu dia ukurannya, misalkan M berapa, e, ininya 0, berapa si apa namanya ulirnya. Nah di sini kita pakai misalkan nggak pakai yang ini karena kita mau custom si lubang ininya, maka kita keluar dari sini menggunakan sket. Nah sket ini dengan lingkaran. Nah, berarti kita menggunakan bukan standar tapi custom. Nah, berapa ininya? Misalkan 25. 25 ya, lingkaran ininya 25. Tapi diameternya jadinya 50. Nah, ininya 50. berarti jari-jarinya -jari tetap -jari 25. Nah, habis ini lihat di sini. Berarti tinggal apa? Cut. Extrude cut. Oke okay, udah ya udah di-extrude card? kalau udah extrude card, berarti di sini through all, through all, all ini berarti tembus walaupun ini nanti ditebalin terus, dipanjangin tetap dia akan tembus terus oke okay, ya nah di sini di halaman berapa? halaman 61 itu kan di tengahnya yang atas kanan itu ada ulir, ada ulir kan? Bagaimana cara membuat ulirnya? Bagaimana cara buat ulirnya? Kita mulai, kita membuat ulir nih Kita tinggalan Kita sampai buat ulir nih, hari ini Sudah? Di... ...experc Di... ...dipun, nah, dipun, dipun dapat diตรวจkan. semua? I don't know. udah coba bikin ulir tengahnya kita ada di fitur atas paling kanan sebelum ada namanya di sini 3D di sini lihat paling bawah ada namanya helix and spiral helix and spiral ini bisa untuk membuat Cut X, cut yang mutar. Nah kita klik di sini, tempatkan di sini di bidang ini. Nah udah nggak ada perubahan apa-apa kan? Ada nggak? Di bidangnya, di bidang yang ini, klik. Nah ada kan? Originnya ada. Abis origin kita cari di sini yang namanya circle atau lingkaran sebelah kiri atas.